Guys, menurut kamu, santet mana yang lebih serem? Santet Banten, Santet Banyuwangi, atau Santet Kali, Kalimantan, guys? Santet mana yang lebih serem, guys? Menurut kalian, guys, jawab di kolom komentar sebanyak-banyaknya.